Tujuh kali tiga tambah sembilan. Aha. ya. Hmm. Hmm. Tiga tambah tujuh. Kurang sembilan? Ah, payah! Apaan sih, Ra? Payah, payah. Emang kamu tahu jawabannya? Maaf, Nusa. Ini... Rara yang payah. Lagi bete, ya? Kok menyum gitu?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 哼哼哼哼 <laughs> <laughs>